Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentu ada kebahagiaan Yang kita dapatkan semalam ya Kita lihat Abang Fatih Lagi foto nih Berada di dalam mobil Dalam perjalanan Pasti kalian tahu nih persahabat ya Abang Fatih, papap sama bunda Mau otw kemana Ternyata OTW-nya ke tempatnya Kak Samil Wow Masya Allah banget ya Abang El Ternyata silaturahmi ke tempat Kak Samil, perhatikan deh di balik layar kaca tuh ada bunda Lesti yang sedang duduk, dan alhamdulillah dijamu dengan baik oleh Kak Samil. Ya, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Amin. Iya, Robbal 'alamin. Kita lihat momen ini diunggah kembali oleh akun si Komik Salvo dengan kalimat caption yang dituliskan, "Kalian lihat nggak di cermin ada mimin?" Katanya tuh. Ada mimin kata persahabat ya Ternyata ada Bunda Lesti kesayangan kita Dan komentar pun banyak sekali diberikan Dari akun Instagram Sinta Lesar Saudi mengatakan Sekarang mereka yang dijamu ya Kata Yatu Masya Allah banget ya Bahagia sekali Silaturahmi tetap terjalin Dengan baik antara Leslar dan Kak Samil Hingga kita lihat juga persahabat ya Dari akun Lestari Ayat 273 Disitu menanggapi Mohon pengertiannya, tolong jangan memuji laki-laki itu Hargai perasaan saya ya, saudara-saudara Aduh, cute banget ya, lesa lovers Ada aja kelakuan yang bikin ngakak nih Kita lihat juga ke gambar berikutnya Masih diunggah akun Instagram yang sama Kali ini mengunggah video dari kasamil Samil, bersahabat Yang terlihat Bunda Lelasi lagi makan bareng Papa Bilar tuh Wow, makan bareng dengan keluarga besar kasamil Samil juga, bersahabat ya Dan tentu di momen ini Bunda Lesti mengatakan kepada Kak Samil Kak Samil banyak haters ya katanya tuh Iya katanya Dan kita lihat juga Bapak Bilar pun Ikut nimbrung di bersahabat ya Biasa kata Bapak Bilar Orang ganteng mah memang banyak hatersnya katanya tuh Dan kita salpok juga dengan kalimat yang diposting Yang dituliskan oleh Lelsar si komik di situ dikatakan Emang suka ngadi-ngadi haters nih Hidup kok bikin ribet sih kadang suka aneh, mereka benci sama haters idola kalian tapi tanpa mereka sadari mereka adalah haters orang lain suka aneh mimin, apa bedanya mereka sama haters yang mereka benci kok bisa ya, jaga ketikan jaga jemari kepada siapapun tanpa terkecuali Tuh sahabat diperhatikan disimak baik-baik ya jadi kita sebagai fans sejati jangan sampai ngehujat orang lain sama saja kita dengan haters kalau begitu bersahabat ya mudah-mudahan kita semua bisa menjaga ketikan dan bisa menjaga jemari kita mudah-mudahan kita selalu positif untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan dan komentar juga yang diberikan dari akun naf kediri mengatakan Yaps, bener banget, miris banget kadang baca komen yang demi bela idola kita jadi menghina orang lain. Tuh, hati-hati persahabat ya. Demi membela idola kesayangan kita, jangan sekali sampai kita menghina orang lain. Dan kita lihat juga ke komentar selanjutnya. Dari akun Al-Khalifi Bilfaqih mengatakan, Kasian ya sama si haters, kita doakan yuk teman-teman biar dia bisa bahagia seperti kita, bahagia terus ya haters dan sehat-sehat, amin, aku sayang haters, biar seneng dia katanya tuh, Masya Allah, kita doa doakan yang baik-baik saja, mudah-mudahan kita semua selalu kompak dan solid ya untuk selalu mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kita lihat juga persahabat ya, servot dengan kalimat komentar yang diberikan dari akun T3008, Pumkits mengatakan, karena terlalu keposesifan pada idolanya dan berekspektasi tinggi pada idolanya, jadi ketika ada sesuatu langsung heboh ini itu dan banyak lagi, pokoknya kita sebagai fans sejati harus hati-hati berkomentar, apalagi tentunya sampai menghina orang lain, jangan sampai persahabat ya. Jangan sampai demi kita membela idola kita, justru kita sampai menghina orang lain. Itu dijaga dan mudah-mudahan kita selalu positif. Kemudian para sahabat disimak juga, ini ada postingan dari Kak Samil ya. Masya Allah banget nih, mengunggah momen semalam saat bersama Lesti dan Bilar. Ini kebahagiaan yang kita dapatkan juga Mudah-mudahan pertemanan mereka Tetap terjaga dengan baik ya Dan kita lihat juga di kalimat yang dituliskan Silaturahmi itu meluaskan pikiran Dan memperkaya sudut pandang Dan salah satu dari sekian banyak pintu rezeki Sehat selalu Dedek Lesti dari Rizky Bilar Semoga Silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik Amin Mudah-mudahan ya terjalin dengan baik terjaga dengan baik dan kita lihat juga Salvo dengan kalimat komentar dari Ivan Gunawan yang ikut menanggapi. Ivan Gunawan di situ mengatakan soswi kata itu sambil memberikan love hitam empat ya, wow, Masya Allah banget ya, om Ivan aja sampai menanggapi di postingannya Kak kalsamil luar biasa. Kemudian Bang Bahimin akan menginfokan polling couple media of years 2022. Leslie Bilar masih berada di posisi kedua nih persahabat dengan perolehan votingnya 306.017 votes. Sedangkan di posisi pertama ada pasangan Rangga Azad dan Haiko van der Weken dengan perolehan voting 306.940 votes. Yuk sama-sama terus kita kompak. Selisihnya cuma beda 900-an. Kita... Tentunya berharap banget ya, Lesti dan Bilar bisa memenangkan Couple Media of Dears 2022. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan untuk Lesti dan Bilar. Kemudian persahabat di Simak juga, ada info penting yang kita dapatkan sebelumnya. Kita mendapatkan kabar bahwa di channel Youtube Lestler Entertainment, ini bakal mengadakan live kejuaraan nasional MMA amatir. Hari Kamis, tepatnya hari ini, tanggal 4 Agustus 2022, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, eksklusif di channel Youtube Lesar Entertainment, Special Performance juga, itu ada Papa Bilar. Ini kejutan banget ya untuk warga Konoha, mudah-mudahan acaranya lancar hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan, amin. Info ini pun kita dapatkan lagi dari akun Abangan score L. Kita lihat di kalimat caption info yang dituliskan Nanti ada live di Youtube LE 4 Agustus Katanya tuh Siap-siap aja kejutan hari ini Yang akan kita dapatkan Dari Leslar Entertainment Berikutnya juga bersahabat ya Tak kalah penting hari ini pun Kita mendapatkan info Peluncuran duet Antara Lesti dan Kak Asila Sama persis Untuk peluncurannya hari ini tanggal 4 Agustus 2022 di channel Youtube The Real Asila Maisa ini juga kejutan untuk warga Konoha siap-siap aja lagunya booming dan mudah-mudahan bisa trending persahabat ya, ini kejutan untuk warga Konoha Hari ini banyak sekali kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa karena hari ini banyak sekali kejutan Tentu kalian jangan kemana-mana para sahabat ya Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh